wahai kemuliaan ya mu'min dan mukminah di sisi Allah Subhanahu dan sesama makhluknya. Ini adalah satu kia dia panggil satu kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada mukmin dan mukminah. Nah, tak kira zamir mana-mana pun masuk di dalam tajuk ni belakok insya-Allah sampai hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari Jumaat minggu yang pertama boleh Rajab tahun 1444 Hijrah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 tak kira zaman mana-mana pun masuk di dalam tajuk ni belakok insya-Allah sepakat hari kiamat saya tulis mukmin dan mukminah ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berpegang teguh dengan semua rukun, rukun iman serta beramal dengan ajaran Islam sepanjang hidup nah, tu kita pun kena masuk di dalam harian ha, lah terutamo mereka yang faham agama dan beristiqamah dengan amalan dan keadaan baik dan sempurna patu sudut manusia mansiol nah Allah Taala bui kepada dia Yufaktih faqihu fid bui iaitu nya agama kepada dia nah walaupun hidup lama hidup sebentar atas dunia hak penting oleh orang tu Allah beri faham agama kepada dia patu dia guna hidup dia dengan berugama kemuliaan nya mukmin dan mukminah di sisi Allah dan sesama manusia kerana mereka dipilih sebagai khalifah di muka Ini yani kita semua ni sebagai khalifah walaupun kita tak ada nama katanya raja ke, ka, dah khalifah presiden ke, tapi orang mukmin semua ni adalah wakil Allah Subhanahu Wa Taala atas muka yang dinamakan khalifah. Di samping itu mereka benar-benar patuh ta'at dan setia. artinya walak temtem kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Muslimin, orang-orang Islam dengan menjalani tugas, menyeru kebaik ke dan melagai kejahatan. Sebab tu tugas orang-orang Islam tak ada kira ni, ilmu dia banyak, engkau sikit ko, Serulah kepada kebaik ke, kau ya kebaik ke, patut lagai kejahatan serta saling berdo'a di antara mereka supaya mendapat petunjuk jalan yang lurus diampuni dosa dimasuki syurga di akhirat kelak alhamdulillah kita sama-sama orang Islam ni berdoa sama dah walaupun kita sedar tak sedar tapi hak cikak cicit-cicitnya bagi orang hak semaya Jumaat dia akan boleh bunyi Dengar semua Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat nah, Terjala tu Wahai Allah Ampunkanlah kepada Orang-orang Mu'minin mu'minat Muslimin muslimat Al-ahya'i minhum wal-amwat Hak hidup dan hak mati Walaupun kita tak ada kenal Tak, tak reti bahasa dia pun Tapi orang tu Orang-orang berimeh Orang yang mucik Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Semuanya adalah orang Islam bersaudara belaka. Patu pakak minta apung mung aku mung aku mung aku. Tiak-tiak generasi sejak daripada ada siapa ke orang sutai sekali hendak hidup atas muka dunia. Masya-Allah. Sebab tu penting yungyai di antara orang-orang Islam seluruh dunia ni tak putus-putus. Duduklah di mana-mana sekali pun. Tingginya darajat mukmin dan mukminah yang sempurna hidupnya dengan pemahami agama yang sahih ni darajat hak paling tinggi sekali selain daripada Nabi nabilah nabi rasul ciek-ciek ada hak tu tapi orang yang diberi gapo paham me yang sahih oh hak ni gapo kita nok benar ni kadang-kadang paham dah agama tapi boleh jadi tak sahih ada lagi hak pasal tak tak penuh kena, kena duk bakti semula setengah-setengah orang yang ngaji, ngaji, ngaji boleh lagi dengar semula lagi ngaji semula. Oh, hak aku duk faham dulu sampai sila lah. Ha ni sebab tu saya bubuh lalu faham agama yang sahih eh, yang betul. Pas tu yang betul daripada Allah dan rasul. Tuhan sendiri royak al-haqqu min rabbik. Kebenaran betul tu adalah daripada Tuhanmu. Alhamdulillah. Berilmu pengetahuan yang betul. Berime yang lurus. Beramal soleh Bermuamalah yang bagus Dan berperatur yang, yang kemas Tu kakak-kakak Orang-orang Islam kita berlaku Apatah lagi Semua makhluk Allah sentiasa Berdoa kepada mereka setiap masa Dan tempat Allah, Kita berdoa Sama-sama kita dah. Tapi kita jangan lupa bahawa makhluk Allah Melaikat-melaikat Siapa kau menantai-menantai pun Berdoa kepada orang-orang berima maka doa kepada hamba Allah yang baik. Memohon kebaikan ke, supaya mereka sentiasa berada dalam keadaan baik. Sejahtera, aman sentosa dan diberi taufik hidayah serta mendapat hasanah di dunia. Iaitu apa ni? Afiat hati dia. Hati kita kena menjadi hati yang cuci, bersih, jiloh dipanggil. panggil. Jangan ada cemah-cemah, kotor-kotor. Nah, Karak-karak di hati kita Sifat-sifat yang tak baik Jangan ada Lepas tu tubuh badai. <coughs> Tubuh badai nah, Ni hasanah di dunia ni Dalam tafsir ni saya ambil afiat Hati dan tubuh badai rezeki yang halal Ilmu yang bermanfaat Amal yang soleh ha, Ni dia panggil hasanah Masa kita duduk di atas dunia Lepas tu banyak lagi dan mendapat hasanah di akhirat dengan dimasuki syurga serta dijauhi dari api neraka. Tulah ulama pakat setuju lagu tu belaka, hasanah di akhirat iaitu boleh masuk dalam syurga. Jauh daripada api neraka. Maka berikut ini adalah Sebahagia dari doa-doa yang terdapat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Menunjukkan bahawa setiap pihak memohon kebaikan dari Allah kepada mukmin dan mukminah. Alhamdulillah. Nah, kita orang-orang okay, okay, Islam yang beriman lelaki perempuan ni kita jangan lupa katanya nya tuk sapasing. Semua tiak-tiak karau pakak dok minta doa dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sama ada manusia, sama manusia, nah malaikat kepada manusia, natai kepada manusia dan semua tiak-tiak karau Dan mereka juga saling berdoa memohon kebaikan sesama mereka supaya Allah anugerah kebaikan ke di dunia dan akhirat di antara doa-doanya ialah sebagai berikut ini sebagai yang pertama, ada semua tujuh nah, tujuh ini kita kena sambung minggu depan sekali lagi insyaAllah jadi masuk yang pertama iaitu doa para malaikat kepada sekeliling orang yang beriman. malaikat dia itu hewa yang paling banyak sekali bilengi makhluk dia Tak ada. Hak lebih daripada malaikat tak ada. Melaikatnya banyak. Sehingga dalam hadith rakyat katanya, lebih banyak daripada butir pasir atas muka bombing lagi. Ha, cuba kita pegang cekung, cekung pasir, satu cekung ya. Masya Allah, banyak mana yang duduk dalam kepala kita tu. Lepas tu, hak Nabi rakyat katanya, lebih banyak daripada butir pasir atas muka bombing. Ha, Masya Allah, tu malaikat banyak. Lepas tu pakai duk bertasbih, pakai duk doa oh, kepada orang-orang yang Cuba kita tengok ayatnya A'udzubillahirrahmanirrahim <coughs> Al-lazina yahmiluna al-arusha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih Wa yustaghfiruna lil amanu رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْلٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَدَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أنت العزيز الحكيم wa ayat 7 Bismillah. maksudnya malaikat-malaikat yang memikul arash Allah nah malaikat-malaikat yang pikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya dok diselilingi aras bertasbih dengan memuji Tuhan mereka Allah nah siapa mana siapa mana pakat dok tasbih melakon subhanallah subhanallah dan banyak lagi puji-pujian yang para malaikat dok dok dok do, tasbih dan mereka berime Kepadanya, nya maknanya berime kepada Allah serta memohon keampunan untuk orang-orang berime dengan berdoa merayu ani Cuba kita gambar. Walaupun kita tak ada telitah katanya Malaikat doa, doa kepada kita. Tapi bila baca ayat, Pak gambar katanya. Sehari-hari, tiap-tiap hari, sepakah hari kiamat. Malaikat pakar doa, doa kepada orang yang berima. Allah, besarnya kita dah. Malaikat katakanlah, wahai Tuhan kami. Rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Ini Malaikat puji Allah Ta'ala ilmu Allah rahmat Allah meliputi semua tiap-tiap perkara maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat. Nah kita semua ni kena masuk dalam golongan orang yang bertaubat. Jangan kita luar walaupun sehari tak taubat tak boleh. Dah kita ada dosa. Walaupun kita tak ada buat dosa besar tapi dosa kecil boleh katakan okay, tepek-tepek ada berlaku anak orang okay, sikit sebanyak. Bukan bertawabat saja, Serta menurut jalaimu Dan peliharalah mereka Dari azab mereka tengok, Orang yang turut jala Allah Jala Nabi Lepas tu mitok pula Tak usah masuk mereka lah Ya Allah, orang-orang yang berimek orang, orang yang turut ajarimu Orang yang betul, orang yang benar Wahai Tuhan kami Masukkanlah mereka ke dalam syurga adinin yang engkau telah janjikan kepada mereka. Ini, orang-orang yang berimeh tu saat ni. Alhamdulillah. InsyaAllah, kita semua, kita kena pakai amin belakang. Apabila baca doa ni, baca ayat ni. Iaitunya, kita boleh masuk di dalam syurga. Patut so lagi, masukkanlah bersama-sama mereka. Siapa tu? Orang-orang yang layuk di antara ibu bapak mereka. Termasuknya untuk nenek kita belakang ni. Ini malaikat tolong doa mintawi mokpok kita tok nenek kita walaupun kita sendiri doa dah hari-hari minta supaya Dia ampun dosa ibu bapak kita tok nenek kita pas cuba kita gambar dah ha ni tak ada seko tak baik cuba kita yon tok nenek kita hok kita dah jumpa lagu mana hidup dia tak tahu diduga ngemai anggut belaka kalau dah tok nenek hok tina selalu Nah, ngam duduk tak kelubung. Semaya pun kadang-kadang, semaya kadang-kadang dak. Wallah alam, boleh jadi tok nenek setengah-setengah orang -setengah tu Keren kerangkang dengan ugamu, ngaji, mengajar, jadi tok guru, jadi baba, jadi mama, kau jadi apa. Tapi kalau kita tengok eh, kan, zaman-zaman dulu, lagu tu lah lebih kurang. Hari ni cuba yon kepada tok nenek kita sendiri. Lagu tu, lagu tu, lagu tu zaman-zaman dulu. Tapi malaikat duk berdoa dengan sebab apa dengan sebab kita tu jadi berjuruh jadi baik siapa katuk nenek mak pak kita gigi gigi gigi gigi dah 80 80 habis semua Pakai doa belakang, duk dalam doa malaikat belaka lepas tu lagi dan isteri-isteri mereka tengok isteri-isteri kita siapa ada isteri banyak orang ada seorang ada berapa orang ikutlah kena jadi orang berjuruh orang-orang tino semua kena jadi orang berjuruh kena jadi orang baik tur utamonyo siapa jadi isteri kepada tok lelaki yang soleh dia kena salihah kena jadi orang baik jangan deraka kepada tok lelaki jangan kecek kasar jangan ego tu jangan ego ni banyak kena patah larang lepas tu kena taat kepada Allah dan rasul lepas tu kena patuh kepada suami ya, alhamdulillah serta keturunan mereka tengok ni malaikat pakat berdoa sapakah anak cucu kita Iaitunya anak cucu kita. Kita dah berdoa. Dah melaikat sem lagi. Minta lah. Jadi anak cucu mereka tu baik. Jauh daripada aku dan Gatuga ni. Ha ni. Hak pentingnya duduk di kita semua tu. Duduk di kita. Zami-zamela ni. Kalau kita duduk menyawu ni. gamalah katanya. Oh melaikat duduk. Jadi ransom kepada kita. Dan dia doa kita. Kalau sekiranya kita tak doa. Ataupun malah doa. Kita kena ingat katanya melaikat. Duduk nunlang kita Duduk doa siya mala Siya kepada kita Tapi kita kena jadi orang ju Sesungguhnya engkau jua yang maha kuasa Lagi maha bijaksana Dan peliharalah mereka Dari balas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya Melaikat tahu katanya kita ada salah ada silap Dosa-dosa kita Kita duk buat Waqihimu sayiat Ni Melaikat sebut Jauh lah Pelihara mereka daripada kejahatan yang dilakukannya Dan sebenarnya Sesiapa yang engkau pelihara Pada hari itu Iaitunya pada hari akhiratlah. Hari kiamat sikit lagi Dari terkena balas Kejahatan-kejahatan Yang dilakukannya Maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan Rahmat kepadanya Dan yang demikian Itulah kemenangan Yang besar nilainya Ani Satu doa Iaitunya doa para malaikat Mari pula Saya pergi boleh dua Sebab yang kedua ni pandang Iaitunya doa Nabi Nuh Memohon ampun kepadanya Ibu bapaknya Dan sekeliling orang yang beriman. berima Pah Nabi Nuh berapa ribu tahun dah Dah tahu Wallahualam kita tak tahu Tanya siapa ke itu berapa ribu tahun Nabi Nuh Tapi duk do Dala doa dia Siapa ke kita hari ni pun Kesay Berapa tu doa Nabi Nuh Rabbu, izinkanlah aku dan orang-orangku untuk beribadah Wahai masjid-masjid yang bagiku dan di tempat-tempat yang bersih. Aku memohon Nuh minta ampun kepada diri dia walaupun dia rasul dia tak salah tapi dia minta lagi ampun ya Allah kepada aku nah kepada dua ibu bapa aku serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan berini sebab tu orang yang masuk dalam rumah kita ni dan kita kena terutamanya orang-orang alim orang-orang barakah orang-orang baik molek menar kita buat masuk dia dalam rumah kita dia masuk Nah dia boleh minum air walaupun segala hai tak apa dah. Orang-orang Melayu kita ya pegang. Nah, kalau tak ada makan nenak jamu ke apa tak apalah. Jamu air sejuk Tak apa dah. Makan air sejuk. Ha nah, tu. Pastu orang-orang online cerdik dia berdoa cerdik kepada kita. Dia tak serupa dengan orang, -orang pasang, tak tahu apa masuk pak tu. Terima kasih berdak. Kadang-kadang mari pak go geng go geng tu baik lagi. Ha, tapi orang-orang alim yang masuk dalam umur kita Cikak, dia berdoa kepada kita Itulah Terutamanya Nabi Nuh sebut Orang-orang yang berimeh Masuk di dalam umur aku Minta lah wimung apung ya Allah kepada dia Lelaki dan perempuan Dan ampunkanlah bagi sekelia Orang-orang yang berimeh Lelaki dan perempuan Dalai segala zamen Maknanya Nabi Nuh doa sejak daripada Puluh-puluh ribu tahun dulu Siapakah renin Naungi doa yang Nabi Nuh Wita tu, siapakah hari ni Kita masih lagi duduk di dalam doa dia Allah akbar Dan janganlah engkau Tambahi orang-orang yang zalim Mereka binasa'i Ni Nabi Nuh yang berdoa, sebab apa? Lama dia duduk di dalam Tamanan Rasul, tapi dia Tengok orang, -orang ni, Masya Allah Tak sifat berima Kau sehari, kau tambah menetel Kau tambah lari Akhir sekali yang minta wala tazidiz zalimina illa tabaara. Orang zalim ni tak usah doihlah kebaikan ke kepada dia. Kalau nak tambah pun tambah ke binasa akal, hinat. Lum dalam hidup mereka. Ha Nabi Nuh berdoa. Dah, tapi orang-orang beriman dia berdoa dengan keampunan. Insyaallah dah sebab masa habis dah 20 minit. Jadi jadi insyaallah mengurpai ni No no nak, nak sambung lagi. Lepas tu harap anak orang okay, apabila timur ketah ni do, jagalah, mulai -mulai. Rupai, dah gagallah <laughs> molek-molek. Mengurup tak bagi dah. Nak nak baca nak baca yang tiga tu sampai habis insya-Allah. Wassallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.